Sebelum Anda menonton video ini, silahkan tinggalkan subscribe, like, comment dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya orang diri, orang Payaraman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas.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 Kita kapan syuting lagi, kan Tak tahu. Kau dulu lah. Nunggu schedule. Schedule, ya. Ada bernyanyi? Sudah bernyanyi tadi? Belum. Belum, lagi Bernyanyi. Terus surah kau, lagu bapak tadi. Ayah tadi. Bukan, ya? Saya surah bernyanyi dulu. Ya, Kak. Kami bernyanyi. Aku sudah bernyanyi. Aku sudah Oh, Wah, bakam, yuk. Ban, tapi tuh belum mandi. Belum mandi. Hello guys, selamat datang di channel Laspin Madrid Official. Resepsi pernikahan di arak-arak kedua mempelai naik mobil. Tradisi ini baru, guys, di Kecamatan Peyraman. Kita perspek dulu, Dimana dulu masyarakat Peyraman di dalam melaksanakan acara pernikahan ada namanya tradisi ziarah kubur, atau yang biasa kita sebut ziarah ke makam keluarga kita yang telah tiada, guys. Tetapi tradisi ini sudah jarang kita temui. Dengan bergantinya zaman, perkembangan teknologi yang membuat peradaban manusia harus mengikuti tren masa kini. Di tren masa kini kedua mempelai dengan begitu indahnya naik mobil yang menjadi uniknya mereka naik mobil sambil berdiri dan menyapa dengan senyum mereka kepada penonton-penonton yang lagi asik mengabadikan momen kedua mempelai dengan handphone pintar mereka. Musik Tanjidor merupakan kesenian dari Betawi yang berbentuk orkestra. Musik ini sudah dimulai sejak abad ke-19, dan sekarang kesenian ini diikutsertakan dalam acara arak-arakan tradisi baru kecamatan Payaraman. Musik ini membuat kita ingat lagi pada zaman dahulu kala, yang membuat kita mengingat momen itu lagi. Di tradisi baru ini juga, kita tidak lupa guys Dengan beriringan warga-warga mengiringi kedua mempelai Warga tersebut membawa antar-antaran Setiap warga yang terpilih akan membawa satu antaran Selama jika anda beruntung Di momen berharga ini telah membawa pikisan tersebut Sekarang kita akan bicara tentang jarak yang ditempuh Kedua pasangan mempelai dan beserta warga-warga akan memulai dari masjid. Ketempat acara resepsi pernikahan Biasanya masjid yang terpilih ialah Budget yang dekat dengan acara tersebut Memang guys tradisi baru akan ada, tapi tradisi lama jangan sampai kita lupakan. I'm waiting for you guys my latest videos. Thank for watching people. See you again in part to sweetie. Ya, kita diisi Kalau kita